Dingin yang menusuk tulang menyelimuti tanah itu. Banyak ahli suku Roes diposisikan di berbagai tempat di langit, membentuk arai roh yang sangat besar. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar dari susunan roh ini, menyebabkan bahkan ruang itu sendiri bergetar. Namun, meskipun dengan pengaturan yang begitu serius, banyak pakar suku Roes masih merasakan jantung mereka sedikit lebih keras ketika mereka menyaksikan sosok itu perlahan berjalan dari pintu yang jauh ke tanah leluhur. Bahkan dalam menghadapi hampir seluruh kekuatan suku Roes, mereka dapat melihat bahwa masih tidak ada rasa takut di wajah sosok itu. Matanya yang tenang dan tanpa emosi memberi mereka perasaan tidak nyaman. Beberapa jarak di belakang susunan besar, murid Ice Spirit Ancestor sedikit mengencang saat dia melihat sosok itu. Segera setelah itu, suaranya yang dingin tiba-tiba terdengar, hentikan penyusup. Suaranya berisi kekuatan roh yang tak terbatas. Dan terdengar seperti bel besar Saat bergema Ketakutan di hati semua ahli suku I spirit menghilang Bagaimanapun Leluhur mereka adalah penguasa surgawi Hentikan penyusup Oleh karena itu Semua ahli suku Roes berteriak keras pada saat ini Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya Berkumpul dan bergemuruh di seluruh area Itu adalah pemandangan yang luar biasa Sosok itu akhirnya berhenti dan mengangkat kepalanya. Pandangannya menembus susunan besar di depannya dan langsung melihat ke arah leluhur Ice Spirit. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Lindong Martial Realm telah datang ke suku bangsawan ini dengan harapan meminjam Ice Spirit Tablet. Hutang besar ini tidak akan dilupakan." Petik 2. Wajah Ice Spirit leluhur tetap tenang ketika dia mendengar ini. Matanya sedikit menunduk ketika dia menjawab, Orang tua ini sudah tahu niat dari dirimu yang terhormat. Namun, Ice Spirit Tablet adalah harta paling hebat dari sukuku. Setiap penggunaan akan menyebabkan kerusakan hebat. Karena itu, lelaki tua ini tidak bisa meminjamkannya kepada orang luar. Petik dua, suaranya tidak simpatik, dan nadanya tidak sopan. Namun, penolakannya agak jelas. Setelah mendengar tanggapan Ice Spirit Ancestor, Kekecewaan melintas di wajah Lindong. Segera setelah itu, dia dengan ringan menghirup dan berkata, kalau begitu aku harus melakukan pelanggaran terhadapmu. Mungkin, Ice Spirit Tribe memang memiliki kesulitan, tapi ini bukan sesuatu yang dia pedulikan. Satu-satunya yang dia tahu, adalah bahwa Ice Spirit tablet adalah satu-satunya kesempatan untuk menghidupkan kembali istrinya. Dia bisa menebus kerusakan tablet Esro melalui cara lain tapi dia pasti perlu meminjamnya. Tidak masalah apakah suku Roes mau atau tidak. Gemuruh, ketika kata terakhirnya terdengar, petir yang tampaknya tak berujung meledak dari tongkat kaisar petir di tangannya. Petir mengamuk melingkari tubuhnya, setiap baut dipenuhi dengan kekuatan kehancuran. Kurang ajar, cahaya dingin di mata Ice Spirit Ancestor menyala ketika dia menyeringai. Suku Ice Spirit aku telah berdiri tegak di dunia seribu besar selama jutaan tahun. Badai macam apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Memikirkan bahwa orang yang tidak tahu dari pesawat yang lebih rendah seperti dirimu sebenarnya berani untuk menerobos ke dalam suku Roesku dan mengambil tablet es rohku. Petik 2. Orang-orang dari sukuku. Mengusir pengganggu ini. Dimengerti, setelah mendengar Ice Spirit, leluhur ancaman kemarahan. Para ahli Ice Spirit 3 yang tak terhitung jumlahnya segera merespons. Suara mereka seperti gelombang raksasa setinggi seratus ribu kaki yang menyapu daerah itu. Itu membawa serta tekanan yang tak ada habisnya saat menabrak sosok yang lemah di kejauhan. Gemuruh, namun, tekanan luar biasa benar-benar memudar seperti asap ketika itu seratus ribu kaki dari Lindong. Itu tidak mampu mendekatinya. Hati para ahli suku Roes menggigil ketika mereka melihat ini. Mereka tidak berani ceroboh. Dan dengan cepat membentuk segel dengan tangan mereka Segera, kekuatan roh es yang menakutkan melesat ke langit Kekuatan roh es yang besar berkumpul bersama karena aray yang sangat besar Beberapa napas kemudian Itu berubah menjadi lebih dari seribu naga es raksasa Setiap naga mengeluarkan aura dingin tanpa akhir yang membekukan bahkan ruang itu sendiri Mengaung, raungan lebih dari seribu naga raksasa bergemuruh saat ini Detik berikutnya Para naga berkerumun maju. Napas naga yang luar biasa tampaknya menutupi langit dan tanah saat mereka meledak ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap pemandangan indah ini. Tapi ekspresinya tidak berubah. Selanjutnya, dia dengan ringan mengentakkan kakinya. Ledakan, petir menyilaukan panik membentang dengan Lindong sebagai pusat gempa. Dan baut petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti hujan lebat. Pada akhirnya, mereka berbenturan langsung dengan banyak naga es raksasa. Ledakan, ledakan, petir dan es bertabrakan dengan gila. Naga es terus-menerus hancur satu demi satu, sementara kilat sepertinya mengalir tanpa henti. Gelombang kekerasan roh kekerasan menghancurkan daerah itu, menyebabkan kantong ruang hancur. Lindong bahkan tidak melirik ledakan yang terjadi di antara es dan kilat, saat ia berjalan lurus menuju susunan besar di depannya. Dalam rentang singkat beberapa napas, sosoknya sudah muncul dalam array yang dibentuk oleh banyak ahli suku Ice Spirit. Namun, tatapannya hanya melihat leluhur Ice Spirit. Meskipun array ini tangguh, itu jelas kurang sehubungan dengan menghentikannya. Satu-satunya hal yang perlu dia perhatikan adalah leluhur Roes ini. Wajah banyak pakar suku Roes berubah suram ketika mereka melihat lindung dengan mudah melewatinya. Pria ini benar-benar agak terlalu kuat. Kekuatan seperti itu jelas bahwa dari Soverein Surgawi Biru benar. Mata leluhur Ice Spirit menyipit ketika dia melihat ini. Segera setelah itu, dia berdiri di atas teratai es. Dengan tatapan tajam tertuju pada Lindong. dia perlahan-lahan berbicara. Untuk berani menerobos ke suku Ice Spirit aku, sepertinya kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, kamu akan membayar harga untuk meremehkan suku Roes aku. Suhu langsung anjlok saat kata-kata leluhur Ice Spirit memudar, dan eski dingin biru menyelimuti daerah itu. Kidingin ini dipancarkan dari tubuh para ahli suku Ice Spirit, menyebabkan tempat untuk berubah menjadi dunia beku. Kekuatan Ice Spirit Ancestor akan sangat ditingkatkan jika dia bertarung di dunia beku ini. Ini adalah keuntungan dari lokasi yang menguntungkan. Coltki dengan panik menyatu ke arah Lindong. Menyebabkan bahkan ruang itu sendiri menjadi beku dan menjebak lindung di dalamnya seperti penjara. Untuk menunjukkan betapa seriusnya kami memandangmu, aku akan membiarkanmu mengalami hari ini salah satu dari tiga teknik pamungkas suku Es Roku yang terkenal. Leluhur Ice Spirit tahu bahwa teknik normal tidak ada gunanya melawan penguasa surgawi. Jadi, dia tidak ragu menggunakan kartu truf saat dia menyerang. Teknik terbaik, Eternal Frost Arc. Saat teriakan leluhur Ice Spirit bergemuruh, jutaan balok es tiba-tiba keluar dari ki yang tak berujung. Balok ini menembus ruang dan menembak ke tubuh Lindong. Banyak ahli suku Ice Spirit menyaksikan es biru es dengan cepat menyebar di tubuh Lindong dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata langsung. Dalam beberapa saat, itu benar-benar membekukan Lindong. Es itu berkumpul dan berubah menjadi gunung es raksasa beberapa ratus ribu kaki. Tubuh Lindung membeku di kedalaman gunung ini. Para ahli suku ice Spirit diam-diam menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Teknik pamungkas suku Roes ini adalah teknik pemeteraian. Begitu seseorang disegel, tubuh dan kekuatan rohnya akan langsung beku. Akan sulit bagi bahkan penguasa surgawi untuk melarikan diri. Selama bertahun-tahun, tidak diketahui berapa banyak ahli puncak yang menderita karena teknik penyegelan leluhur ice Spirit mereka. Kali ini. Lindung dari Martial realm tidak terkecuali leluhur Ice Spirit memandang gunung es yang agung dan berkata dengan suara serius. Anjing laut ini akan bertahan selama satu tahun, dan secara otomatis akan rusak setelah itu. Kamu akan tinggal di sini selama satu tahun sebagai hukuman karena menerobos masuk ke suku Ice Spirit aku. Petik dua. Setelah berbicara, dia bermaksud pergi. Retak, namun, saat dia hendak berbalik. Leluhur Ice Spirit tiba-tiba mendengar suara retak samar dari kedalaman gunung es. Dia segera mengangkat kepalanya, dan murid-muridnya menegang ketika dia samar-samar melihat kilat menyala di kedalaman gunung es. Kekuatan rohnya belum disegel. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Ice Spirit Ancestor langsung berubah. Dia tidak percaya bahkan kekuatan roh penguasa surgawi akan disegel, dan tidak akan dapat melakukan kontak dengan dunia luar. Namun, mengapa kekuatan roh lindung ini tidak sepenuhnya disegel? Cah-cah, Sementara kejutan mengisi hati leluhur spirit ice, petir di kedalaman gunung tumbuh semakin keras. Detik berikutnya, suara ledakan teredam perlahan-lahan menyebar dari kedalaman gunung es. Simbol leluhur Thunderbolt. Breaker teknik petir ilahi. Ledakan. Dalam sekejap. Petir yang tak terlukiskan dengan gila terbentang dari kedalaman gunung es dengan cara yang luar biasa dan liar seolah-olah itu telah berubah menjadi petir yang menandai akhir zaman. Setiap halangan atau halangan sepenuhnya dihancurkan dengan cara tirani di dimanapun itu menyebar. Di bawah kekuatan seperti itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gunung es raksasa. Pada akhirnya, itu meledak dengan keras. Potongan-potongan es menari-nari di langit ketika para ahli suku Spirit Ice yang tak terhitung menyedot udara dingin. Eternal Frost Art dari Nenemo yang mereka sebenarnya telah dipatahkan secara paksa. Monster macam apa orang ini? Ketika leluhur Ice Spirit menatap kehancuran yang disebabkan oleh kilat, ekspresinya berubah sepenuhnya serius. Sementara ketakutan melayang di matanya. Untuk berpikir bahwa kekuatan roh petir yang dipupuk oleh orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat tirani seperti itu. Di bawah tatapan berat Ice Spirit, leluhur, kilat melilit dan berputar di sekitar sosok pengelasan tongkat kilat, saat perlahan-lahan berjalan keluar dari sisa-sisa gunung es. Saat mata mereka tertuju pada sosok ini, terlepas dari apakah banyak pakar suku Ice Spirit atau Ice Spirit Ancestor masing-masing dan masing-masing dari mereka mulai merasakan tekanan besar pada saat ini. Karena mereka akhirnya mulai mengerti betapa kuatnya pria yang berani menerobos ke dalam suku Roes mereka sendiri. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Muah, muah. Dadah.